sering deh, ngerasa kagum menyaksikan teknologi masa depan yang tampil dalam sejumlah film science fiction. Mungkin kalian bertanya-tanya gak, kapan teknologi itu akan datang, dan seperti apa jadinya jika teknologi tersebut ada? Sebenarnya ada sih, beberapa teknologi yang sudah dikembangkan saat ini, dan akan sangat berkembang di masa depan. Banyak film science fiction yang nampilin berbagai macam teknologi masa depan yang canggih, dimana banyak aktivitas manusia menjadi dimudahkan. Cepat atau lambat, teknologi masa depan itu pasti akan muncul. Bahkan tanpa kita sadarin, sebenarnya ada sejumlah teknologi yang udah berjalan saat ini. Nah, daripada lama lagi, ini dia 10 daftar teknologi canggih masa depan yang sudah dan akan terwujud. 1. Overboard Hoverboard atau self-balancing scooter udah banyak dijual di pasaran dan dalam waktu dekat akan menjadi tren kendaraan saat ini. Cara kerja hoverboard tuh menyeimbangkan kondisi badan dan navigasi secara otomatis. Sebenarnya teknologi hoverboard yang diharapkan adalah yang menyerupai skateboard dimana penggunanya tanpa roda. Bahkan dapat terbang melayang seperti di video game. Saat ini sudah ada sejumlah perusahaan yang mengembangkan teknologi itu dan mungkin kamu akan melihatnya dalam waktu dekat. 2. laundry Refolding Mesin Siapa yang masih males menggosok sama liputin pakaian? Tenang, karena sebentar lagi akan muncul mesin pelipat pakaian, namanya laundry Refolding Mesin. Nah, dengan mesin ini, kamu hanya perlu menggantungkan pakaian yang hendak dilipat pada mesin. Lalu, mesin akan secara otomatis melipatkannya untuk kamu. Teknologi ini sudah dikembangkan di berbagai negara, sehingga memudahkan orang-orang menghemat waktunya untuk melipat pakaian. Wah, jadi nggak perlu repot-repot lagi ya guys, kalau kayak gitu. 3. Yes. Virtual Reality atau VR. Ada banyak film science fiction yang mengangkat tentang teknologi masa depan, di mana seorang dapat masuk ke dalam kehidupan virtual. Salah satunya adalah film Ready Player One yang mengangkat tema virtual reality. Di sini tokoh utama bernama Wade menggunakan virtual reality yang menyerupai kacamata ski. Sekilas, perangkat ini terlihat ringan dan bekerja tanpa hardware eksternal. VR inilah yang kemudian membawa para karakter film ke dalam dunia virtual Oasis di tahun 2045. Salah satu virtual reality yang sudah dijual di pasaran adalah Samsung Gear VR. Waduh, kayaknya seru juga ya. Empat. Super Maglev Train. Kereta menjadi solusi terbaik untuk traveling selain menggunakan pesawat terbang. Kalian semua pasti tahu kalau kereta buatan maglev teknologi adalah kereta canggih yang bisa melaju dengan sangat cepat. Beberapa negara sudah menerapkan kereta cepat buatan maglev, seperti di Jepang dan Cina. Kecepatan kereta maglev bisa mencapai lebih dari 418 km per jam. Namun, namanya manusia emang gak pernah puas. Kereta cepat maglev yang masih dirasa kurang tersebut oleh maglev teknologi masih ingin dibuat lebih cepat lagi. Kereta yang sedang dalam tahap pengembangan tersebut dinamakan super maglev menggunakan teknologi yang hampir sama dengan maglev dan sedikit penambahan di beberapa sisi. Diusahakan, nantinya super maglev dapat berlari hingga 2896 km per jam. This 5. Smart Car Tentu akan nyaman, rasanya berpergian dengan mobil tanpa harus nyetir. Kamu cukup duduk diam dan sampai di tempat tujuan. Beberapa perusahaan diketahui sudah memproduksi mobil seperti ini dengan nama mobil otonom. Mobil-mobil ini juga memiliki sensor perilaku serta sistem mendeteksi kecepatan yang tidak stabil ataupun kendaraan sering melenceng dari jalur maka akan muncul peringatan untuk menepi. Map pada dashboard juga akan segera menunjukkan rekomendasi tempat istirahat terdekat loh. Yang menariknya lagi nih ya, mobil-mobil otonom -mobil ini memiliki teknologi pilot parking di mana mobil dapat berjalan sendiri mencari lokasi parkir yang sesuai. Jadi kamu nggak perlu tuh memegang kemudi bahkan menginjak gas dan rem. Dua perusahaan yang diketahui sudah memproduksi mobil otonom adalah Mercedes yang memperkenalkan Smart Vision EQ Fortwo dan Audi yang memperkenalkan Icon. 6. Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan studi yang bertujuan agar komputer dapat berpikir dan berperilaku layaknya manusia. Adanya Artificial Intelligence akan membantu menyelesaikan permasalahan yang sifatnya berulang-ulang. Beberapa teknologi AI yang diperkirakan akan menjadi tren di masa depan antara lain Natural Language integration, Speech Recognition seperti Google Now, Machine Learning Platform, agent Virtual, dan Biometrics. Selain dikembangkan, sadar atau tidak Artificial Intelligence juga telah diperkenalkan, termasuk melalui film box office. Di film Iron Man, tokoh utama yaitu Tony Stark memiliki virtual assistant dengan teknologi artificial intelligence bernama Jarvis. 7. Flying Car Di masa depan, mobil terbang diperkirakan akan menjadi teknologi mutakhir. Sejumlah perusahaan Eropa dan Amerika terus melakukan pengembangan hingga mobil terbang layak digunakan dan beberapa diantaranya dikatakan akan memasarkan mobil terbang ini dalam waktu dekat. Sebut saja Palfi Liberty, Aeromobil, Neo Xcraft, Skyrunner, Pop Up, dan TerraFugia. Perusahaan sudah memproduksi prototipe guna menyempurnakan teknologi sayap dan baling-baling. Penggunanya pun perlu sertifikasi pilot demi operasional keselamatan mobil terbang ini. 8. teknologi 5G. Setelah nikmatin teknologi 2G, 3G dan 4G, dalam waktu dekat kamu bakal nikmati teknologi 5G. Teknologi yang akan rilis beberapa waktu ini sedang dikerjakan oleh sejumlah produsen terkenal termasuk Samsung. Dengan 5G, pengiriman data bisa berjalan dengan kecepatan hingga 20 Gbps. Teknologi ini juga menyediakan lebih banyak bandwidth sehingga akan memungkinkan kamu mengirim data dalam jumlah banyak. Beberapa ponsel yang sudah menanamkan teknologi 5G antara lain, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Mi Mix 3, LG V50 Think, dan ZTE Axon 10 Pro 5G. Adapun teknologi 5G tidak hanya ditanamkan pada ponsel saja, tapi juga mobil listrik. Sebut saja sir, pabrikan mobil Spanyol yang meluncurkan mobil listrik dua kursi berteknologi 5G. 9. sleep number 360 smart bed. semua manusia butuh yang namanya tidur. dengan tidur yang cukup bisa mengembalikan energi tubuh. baik itu kurang atau terlalu lama, keduanya bisa memberikan efek negatif pada tubuh. tahu begitu pentingnya tidur? mau gak sih kalian tidur diranjak atau tepat tidur dan bisa memberikan kalian kualitas tidur yang bagus? pasti mau deh. nah, 360 smart bed. Sebuah ranjang pintar yang dirancang khusus untuk memberikan kenyamanan tidur yang tidak pernah kalian rasakan di ranjang lain. Kalau kalian memiliki masalah dengan mendengkur, ranjang ini bisa menaikkan kepala secara perlahan agar rumpuran bisa berkurang. Ranjang ini juga bisa memberikan rasa hangat di kaki, sehingga bisa membuat seseorang tidur lebih cepat. Di pagi harinya, melalui smartphone, kalian bisa melihat tuh informasinya apakah kalian sudah mendapatkan tidur yang berkualitas atau belum. 10. Augmented Reality Udah pernah nonton film Iron Man belum? Yang merupakan salah satu superhero terkenal dari Marvel. Di film tersebut, kalian dapat melihat sang superhero. Tony Stark yang melihat dunia dan hal lainnya melalui gambar yang ditampilkan oleh komputer canggihnya. Teknologi tersebut, oleh kita sekarang disebut dengan Augmented Reality. Pasti keren tuh kalau udah bisa kita gunakan. Sebenarnya, teknologi Augmented Reality sudah ada. Tapi penggunaannya masih terbatas banget augmented reality mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring berjalannya waktu. Kalau kalian bisa bersabar, mungkin artinya kalian bisa melihat karakter kartun, kalian atau zombie di jalan, atau kalian bisa aja tuh mengganti orang di sekitar kalian menjadi model favorit kalian jika mau. Wah, seru banget ya guys. Nah, itulah guys, 10 teknologi yang sedang dikembangkan untuk masa depan. Teknologi-teknologi ini membuktikan bahwa inovasi teknologi itu berada ada habisnya. Semua teknologi ini dirancang untuk menggunakan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Memang beberapa masih harus dikembangkan lebih lanjut, agar fungsinya berjalan sesuai tujuan utamanya dibuat. Semoga dengan adanya teknologi masa depan ini, aktivitas kamu lebih dimudahkan dan berjalan dengan lancar ya dan mungkin sampai di sini dulu video hari ini kalau kalian suka sama videonya jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman kalian juga ya subscribe juga channelnya dan aktifkan notifikasinya biar kalian selalu dapat update video terbaru seputar pengetahuan dan wawasan.